Assalamualaikum, selamat datang di channel Dacece Kali ini aku mau bikin usus goreng bumbu rempah Nah ini caranya gampang banget Karena ini lagi hujan, ini cocok banget untuk cemilan Langsung aja kita bikinnya Siapin dulu ususnya ini 250 gram usus ya Udah aku cuci bersih dan udah aku rebus Nah ini aku mau tambahkan bumbu Untuk bumbunya aku tambahkan bumbu racik ini untuk bumbunya sesuai selera aja sih mereknya. Tapi ini aku pakai bumbu racik yang ayam goreng berempah ini aku tuangkan setengah saset aja karena ini udah asin tapi kalau kalian mau lebih asin lagi bisa ditambahkan roiko atau kaldu bubuk yang lainnya ya. setengah saset aja nah ini aku aduk-aduk udah nggak aku tambah garam karena ini rasanya udah pas banget nah setelah itu aku siapin sundukan sate seperti ini sundukan satenya jangan lupa dicuci juga dan ini usus yang udah kita marinasi pakai bumbu berempat tadi ini siap untuk kita sunduk-sunduk jadi nyunduknya seperti ini ya teman-teman kita ambil suntukannya nah setelah itu kita tusukkan seperti ini tusuk secara zigzag seperti ini, lakukan sampai selesai jadi untuk usus berempah ini cocok banget untuk cemilan maupun juga untuk ide jualan ini benar-benar ekonomis banget ini kalau digoreng lama banget pakai api kecil ini juga bisa crispy rasanya lakukan sampai selesai ya jangan terlalu panjang juga agar nanti wajannya itu enggak kepenuhan atau ususnya ini biar bisa masuk semua ke dalam wajannya seperti ini lakukan semuanya sampai selesai dan ini ususnya yang udah aku tusukin seperti ini ya Ini ukurannya enggak terlalu panjang Karena nanti agar bisa masuk semua ke dalam minyaknya Dan ini minyaknya udah panas banget seperti ini Kalau udah panas seperti ini aku mau masukkan dulu usus yang udah aku tusukin seperti tadi ya Nah ini udah aku siapin langsung aja aku goreng satu persatu seperti ini Barengan juga nggak apa-apa supaya cepet nah ini lakukan semuanya sampai selesai ya jadi saran aku pakai api yang sedang aja supaya nanti minyaknya enggak meluber kemana-mana sesekali jangan lupa kita bolak-balik seperti ini supaya nanti hasilnya bisa matang merata ya jadi untuk usus ini bisa banget untuk ide jualan cocok banget untuk jajanan anak-anak kekinian ini bener-bener enak banget dan gurih rasa rempahnya juga pas banget dan nggak keasinan, jadi nggak usah ditambah garam lagi ya supaya nanti nggak keasinan. Nah ini masih aku bolak-balik seperti ini, tunggu sampai ususnya agak mengering. Nah ini aku sukanya yang kering seperti ini ya, jadi aku tungguin sampai benar-benar kering dan ini udah aku bolak-balik seperti ini. Nah kalau kalian maunya ususnya rasanya itu nggak terlalu keras, bisa digorengnya sebentar aja. Jadi enggak usah terlalu kering. Nah kalau aku sukanya yang agak kriuk-kriuk. Jadi ini aku tungguin sampai benar-benar kering seperti ini. Dan udah selesai aku angkat aja ya. Ini ususnya udah siap untuk aku tiriskan. Nah setelah aku tiriskan seperti ini. Ini udah siap untuk kita sajikan. Ususnya ini benar-benar enak banget. Apalagi disajikan pakai saus tomat maupun saus sambal. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share dan komen. Jangan lupa juga subscribe, terima kasih semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum